Mau bikin mie? Mie apa, ma? Mie cakalang. Oke, okay, teman-teman, kembali lagi like -like ke YouTube channel Masakan Mini Hawa. Oke, okay, teman-teman, ini dapur barunya Kakak Hawa. Teman-teman, cantik kan? Ini buatannya Bapak Hawa. Teman-teman, yeay! Bilang apa, Kakak? <tuk> yang bagus sama-sama oke teman-teman kita mau rejen meja baru yeay, yeay. yeay. Okay. mama sama kakak awal mau masak ada mie cakalang kita, ada sayo, ada oke teman-teman ini safanya teman-teman safanya okay, legantengnya teman-teman jadi Kakawa, habis pulang dari acara teman-teman. Makanya gaunnya kakawa. kakawa cantik ya teman-teman. Oke. Okay. Sekarang kita mulai memasak. Sekarang kita mau tunjukin dulu bahan bahannya ya teman-teman di rumah. Ada apa kakak? Ada, ada mie musik. ya yang sudah disiapkan ya. Terus? Ada, ada ikan. Ikan. Ada ada sayur ada, eh, sayu. ada batang daun ada, bawang ada sayur eh, daun sup sayur ada bawang putih bawang. Bawang, bawang merah kemiri dan, dan ada tahu tahu yeah. oke okay, teman-teman jadi minyak ini ya sudah jadi ya teman-teman sekarang kita mau bikin kuahnya yeah. teman-teman oke okay, kita mulai bikin kuahnya teman-teman sana ada satu Wow. kakak awa kalau ada adik sapan teman-teman suka mudah ya teman-teman kakak luntur kecantikan kakak kalau ada adik sapannya teman-teman seperti biasa teman-teman iya -teman. beginilah kecehariannya kakak awa sama adik sapan teman-teman oke kita mulai memasaknya sekarang kita mau ulik bawang teman-teman bawang saya Ini <SILENCIO> teman-teman yang <SILENCIO> <SILENCIO> ya, Pelan-pelan saja sayang Pelan-pelan Ini sudah dicuci ya Bawangnya Hari ini Kakak mau masak cantik ya Oke teman-teman Kakak lagi Ulek ininya ya bawangnya teman-teman ini ya Allah Safan mau ambil apa oke teman-teman minta maaf ya karena setiap konten ada adik Safan yang suka mengganggu teman-teman tidak apa-apa ya hmm. kakak awa lagi mengulek teman-teman oke teman-teman sekarang kakak mau mulai memasak ya teman-teman tadi sudah diulek ya teman-teman Hati-hati hati-hati ya Pelan, tapi kayaknya kurang ya. Kalau ditaruh situ, ganti kah? Kayaknya nggak usah pakai bunga ini deh. Oh, maaf teman-teman, kayaknya pakai yang ini aja deh. Teman-teman, nanti kita pindahkan kuahnya di tempat di wadah yang lebih besar lagi ya. Teman-teman, oke, sekarang kita mau menumis. Nanti kita taruh di wadah yang ini ya, teman-teman sekarang kita mau tumis dulu ya, ah, bumbunya teman-teman. Oke teman-teman, kita untuk menumis teman-teman. Yangnya sedikit oh, itu, banyak aja, Sedikit aja ya Sedikit. Kita mau tumis terus nanti. Kita taruh air nanti kita setelah eh, Bawangnya sudah masak kita taruh di sini ya kita pindahkan wadah ya teman-teman karena itu wadahnya agak kekecilan kita pindah ke tempat yang besar ya teman-teman jadi kita mau menumis ini dulu bawangnya teman-teman tunggu ya tunggu sampai dia panas dulu ya teman-teman seru kan teman-teman. Cantik tidak buatannya Bapak Hawa teman-teman Kemen di bawah ya Ini adalah hasil Buatannya Bapak Hawa teman-teman tunggu -teman. ya teman-teman Saya minum dulu ya. Dapur barunya Kakak Hawa Bagus <tuk> <tuk> Senang sekali ya Kakak Hawa ya teman-teman Waktunya kita ya Mama mau makan Mama yang tahu teman-teman Awas pagi ya Mama aku mau yang lagi Harum Harum goreng teman-teman Mama -teman. iya. ini sore ini ada dulu? teman-teman siapa yang enggak Sapan dari acara sama kakak teman-teman? teman-teman nah, lihat ingusnya teman-teman Ingus ada ingusnyain teman-teman Mama bukannya teman-teman tidak berteman? orang-orang di sini sudah nanti kakak punya makanan semua masuk ke ingus jauh dari kakak punya masakan. lama oh, lagi aduk ya ambil di kulkas ada di kulkas Kasih dia tahu di kulkas dia mau kakak awa ini. sudah harum ya teman-teman sekarang kita angkat teman-teman oke teman-teman sekarang kita mau taruh airnya teman-teman terus kita masukin teman-teman bawa yang kita tumis tadi seru deh teman-teman hati-hati ya, teman -teman? Hati -hati ya sangat panas teman-teman. Mama dia mati sate Mama. Iya. Eh eh eh eh apinya kebesaran teman-teman. Ah dikasih kecil aja itu. Ya, Ada. Ah, sabar apinya tuh lebih besar. Oke. Ah, Oke. Okay. Mm -mm. okay. Jadi teman-teman ingat ya hati-hati ya teman-teman. Kalau mau masak teman-teman harus hati-hati teman-teman karena ini mainan yang berbahaya. Tua, ya, Masa amat, iya kakak awal bilang harus orang tua yang pantau teman-teman. Terus masukin ikannya. Situ bapak kasih ikannya. Semuanya aja. Ikan masuk ikan. ikan. Semua pelan pelan hati hati karena panas iya sedikit ikannya oke okay. okay? terus dimasukin aja ya sayurnya itu karena di eh sayurnya apa namanya hmm, apa namanya bawang sama daun sup nanti sayur sawinya ke belakang ya aduh kayaknya mama lupa deh irs daun sayur sawinya Oke. terus kita taruh aja tahunya ini. Semuanya. Aja. Ya. Semuanya. Nah. Oke, oke teman-teman, sekarang kita taruh. Wow. Nanti sayur sawinya kebater, teman -teman. saya sawinya ke ya teman-teman. Iya, teman-teman, kita taruh sedikit garam. Teman-teman, teman. ini harus nangka, karena Mama yang racik saya. Ntar hmm, sedikit-sedikit ya. Terus ada lada, teman-teman. Hmm. Terus ini ada penyedap rasa, teman-teman. Ih, banyak banget! Hmm. Oke kita jangan ya, selalu diaduk nanti takutnya hancur nanti kita tutup dulu ya teman-teman tutup dulu Oke kita tutup dulu teman-teman kita tunggu ya hingga airnya menjadi ya teman-teman nah, Oke teman-teman Kakak Ua lagi menunggu ya teman-teman teman-teman tadi Ada yang kita lupa teman-teman Karena terlalu sibuk dengan Safan Jadi kita lupa teman-teman Ini ya teman-teman Sayurnya teman-teman Yang tadi kakak Wak bilang Sudah betul teman-teman Sayurnya teman-teman Tapi mama sudah lupa <guruh> Oke tidak apa-apa ya teman-teman Sekarang Kita lagi tunggu dan airnya teman-teman. Kita tunggu masak kuahnya terus nanti kita siram ke minya, ya teman-teman. Ini namanya mie cakala. hai dulu kakak di teman-teman. Kakak hai di teman-teman. Hai teman-teman. Kakak Awa bilang cantik nggak Kakak Awa ya? Dimin di bawah ya. Oke teman-teman, kita tunggu ya. Oke teman-teman kan sudah mendidih ya airnya sekarang kita taruh sayurnya teman-teman hati-hati ya panas ya semuanya awas oh, tangannya sayangnya oke teman-teman kita taruh sayurnya teman-teman iya -teman. itu sudah sudah sayurnya sudah Oke ya teman-teman. Ini sudah diicip-icip ya teman-teman. Sudah enak, sudah pas bumbunya sudah pas. Kita tutup sedikit lagi. Oke teman-teman, ini sudah masak ya teman-teman. Sayurnya sudah layu. Terus rasanya sudah pas sudah ini teman-teman ya. Tara, jadi hari ini kakak Awa buat mie cakalang gampang kan buatannya teman-teman cara buatnya gampang sekali ya teman-teman hmm. oke teman-teman ini ya hasilnya teman-teman wow teman-teman enak, enak ya teman-teman teman-teman di rumah sudah pernah uh, rasa mie cakalang belum teman-teman? gampang kan? Gampang. buatannya teman-teman ya. Mama, terus rasanya gampang. sangat enak teman-teman. setara teman-teman. dan inilah hasilnya teman-teman mie cakalang buatan kakak Hawa. masakan mini Hawa. bermain sambil belajar masak masakan. Oke teman-teman, sekarang mama mau bilang kenapa harus dua setiap kali mama buat konten Karena yang satu buat kakak hawa dan satunya buat ade safan Biar mereka tidak bertengkar teman-teman Harus sama-sama hmm, Harus sama Oke teman-teman, sekian video kali ini ya teman-teman Jangan lupa like, comment, dan subscribe, subscribe. Oke teman-teman, dan Terima Bye -bye. kasih sudah nonton